Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Bilovers, serta Lestlar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat sore kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dan pastinya kabar terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini pastinya ada info bahagia banget untuk warga Konoha. Info ini resmi dari Ibu Siwi. Bunda Lesi kejuara persahabat malam hari ini tampil di Indosiar dalam acara Dangdut Akademi 5 audisi yang akan menjadi juri malam hari ini. Wow, ini spesial kejutan untuk keluarga Konoha yang menunggu Bunda Lesi tampil di Indosiar. Jangan sampai lupa, malam hari ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Lesti akan menjadi juri bersama Benigno dan King Nasser. Untuk hostnya ada Putri DA, Irfan Hakim, dan Jirayut DA Asia. Tuh persahabat ya, jangan sampai lupa. Malam hari ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Kita simak juga di kalimat caption info yang dituliskan langsung oleh Ibu Siwi. Di situ dikatakan, hayo ambasin dulu siapa yang pasti nonton The Alimah malam ini. Emang ada siapa sih yang dinanti? Hehehe. Makin kesini makin ketat aja nih persaingannya, peserta yang lolos juga berkualitas semuanya. Dan kita sudah siapkan buat nanti malam, siap seru-seruan lagi bareng juri dan host yang kocak-kocak. Saksikan audisi The Academy 5 malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Lesti see, Spesial malam hari ini akan tampil di indosiar Jangan sampai lupa untuk menyaksikan acara Dangdut Academy 5 malam ini Kemudian juga persahabat ya Vitamin bahagia kembali kita dapatkan di unggahannya Tiktok Papa Bilar Kelakuan yang gesrek yang selalu membuat kita ketawa ngakak bahagia Perhatikan deh Papa Bilar Ini lagi naik galon persahabat ya Memang di umur segini lagi seru-serunya main, untung galonnya nggak apa-apa tuh bersahabat ya Hingga komentar pun banyak tentunya diberikan Dari akun Mila Anuskar Arilis15 mengatakan Biasa umur segitu lagi lucu-lucunya katanya tuh Aduh, dan kita lihat juga bersahabat komentar berikutnya Dari akun Pratama Sila Anda aja kelakuan adikku satu ini Ini emang sangat menggemaskan sekali bersahabat ya Selalu kocak, selalu tampil gestrek, itulah Papa Bilar yang selalu membuat kita bahagia pastinya dan kita lihat langsung ke tiktoknya papa bilar ya. ini video tiktoknya pap bini dan kita lihat ada sebuah kalimat yang diposting oleh papa bilar disitu dikatakan lagi mengasah bakat lain tapi akhirnya aku sadar dalam hal ini aku tidak berbakat katanya tuh dan kita lihat juga papa bilar meneruskan sebuah kalimat kembali Kabar terakhir, galonya lagi dirawat, nggak kuat, nanggung beban. Itulah persahabat ya, kelakuan dari seorang Rizky Bilar yang sangat gesrek dan kocak banget nih, Masya Allah. Support, dukung, dan selalu berdoakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan. Dan kita lihat juga, ada info penting untuk warga konohan dari L2W mengenai jadwal voting serempak. Yang dimulai pukul 16.30 sampai 18.00 untuk ronde yang pertama Yang kedua, ronde kedua mulai pukul 19.00 sampai 21.00 Beli koin 16.000 di akun baru, voting serempak sesuai jam Tuh, Ini info penting banget ya untuk semuanya Jadwal untuk voting tanggal 27 Juli hari ini Mudah-mudahan semakin banyak dukungan dan support yang diberikan. Kita masih menunggu kabar baik dan kabar gembira berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.